Kan seru banget, di mana kan ada lagi? My melawan tim Bigetron, Alpha tim Indonesia, lawan Malaysia lagi nih. Indonesia lagi dan lagi, lalu yang baru aja diturunkan ke lower bracket di T -T atau dari kita ngeliat kalau ini adalah match pertama dengan 2-1, dan di upper bracket final Evo saat beradu. Ini juara Indonesia, melawan juara Filipina. Filipina, Iya, sama-sama juara, sama-sama yang terbaik dari negaranya masing-masing berarti ya. Akan bertemu nanti di upper bracket. Betul, abis betul. Itu, abis itu, habis ketemu champion ID, champion PH, runner-up ID, runner-up PH. Oh bener. Bener ya, BTR masuk. BTR A masuk, Execration masuk. Ah bentar, berarti kamu menurutmu Execration sama Unity bakal menang Execration nih? Kemungkinan bisa dari by data. Dari daripada data, dari uh, apa namanya, gameplay yang sudah kita lihat, masih yeah. di atas okay. impunity dari seorang execution. Mana? Dan besok akan ada empat match juga teman-teman, kita ngelihat kalau Piggyatron akan membuka match di hari esok, playoff day yang kedua, MSC 2021, melawan LSG. Lalu selanjutnya masih di lower bracket ada Execration dan juga immunity Siapapun yang pulang di dua match awal ini, ya udah, tereliminasi. Tapi, tengok setelah best of 3, best of 3, selanjutnya adalah best of five untuk Blacklist International dan juga Epos Legend. Akhirnya, Akhirnya. dapat ngekes case Epos. Besok kamu oh, iya. ya. Kan hmm. enggak dari kemarin, Oji nggak nge-case kalau salah. Ya, berarti ya. ya. Uh, uh. Dan yang terakhir, tentunya ini akan mencari antara match 1 dan match 2 pemenangnya, baru bermain di match penutupan hari asok. Jangan lupa, tim Indonesia yang mengirimin bendera apa, ke besok ya? Kan, atau enggak di hari ketiga ya? Kan, uh -uh. karena besok kan ya penentuan juga gitu loh, apakah tim Indonesia bakal berada di posisi yang mana. Jadi, kalau bisa, tim Indonesia. Kita... It's no mystery